perjalanan menemukan kali itu hanya untuk merayakan kehilangan nama masing-masing dihapuskan dengan berbagai alasan waktu bergerak seperti pendulum berujung kuas yang melukis perpisahan kau menata luka hingga kepergian tampak menggemaskan sedang aku tak bisa lagi bertanya masihkah ada harapan tapi ah, sudah Aku harap setelah ini aku bisa kuat mengeja masa depan.